terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Lestler dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bang Min akan memberikan informasi terbaru tentunya seputar idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Keunggang pertama para sahabat ada unggang spesial banget nih buat kita semua ada unggahan dari KBRB Ima persahabat, ya, yang memposting sebuah lukisan Tentunya Dede Lesti Kejora ketika mau spesial di acara lamaran Terlihat yah kita makin bangga bahwa banyak yang sangat suka dengan penampilan Dede Lesti Kejora ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan oleh Kak Berbi Ima, disitu mengatakan karena suka banget sama looknya Lesti Kejora, waktu acara lamaran yang cute jadi penasaran pengen gambar bajunya, desainer Hits and Renzi Lazuardi, luar biasa. Ini kita patut bangga prasabat ya, bahwa banyak sekali desainer yang sangat Suka dengan penampilan Dedek Lesti Luar biasa kita makin bangga Mudah-mudahan Dedek Lesti selalu diberikan kesehatan Dan selalu banyak orang yang mensupport, mendukung, mendoakan buat idola kesayangan kita Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar Hingga tanggapan dari para fans yakni dari akun Dinara Safa Mengatakan Wah Masya Allah bagus banget Gak ngerti lagi deh Tuh sahabat ya Saking bagusnya Kita semua hanya terpukau Terpana melihat look Dari DDOS TV Jorang Berikutnya kita lihat persahabat Arungan spesial banget dari Abang Bilar Ketika dikasih kejutan kado spesial Oleh kok Chris Bastian Persahabat yang mana tentunya Abang Bilar menceritakan Asal-usul dari Markona, para sahabat, ya Ketika lagi trending-trendingnya Rizky Bilar tentunya Menceritakan bahwa Markona disebut Ketika ada komentar yang negatif kepada Rizky Bilar Akhirnya Abang Bilar mengeluarkan kalimat Markona Itulah tentunya asal-usul dari si Markona ini Para ya, luar biasa tentunya kita doakan saja Mudah-mudahan Abang Bilar dijauhkan dari orang-orang syirik Orang-orang iri para sahabat, ya kita kompak Sebagai fans sejati kita harus selalu solid mendukung membela dan mendoakan yang terbaik untuk Lesti maupun Rizky Bilar Postingan tersebut juga telah diunggah atau di kembali oleh akun fans.leslar Ada kalimat caption yang dituliskan Jadi sebelum disembelih kita ungkap dulu ia asal-usul nama Markonahnya Tuh, sahabat, ya. Diungkap langsung oleh Rizky Bilar asal-usul si Markonah nih Yang mana tentunya ketika di trending trendingnya Rizky Bilar menyebut Markonah Ketika ada yang berkomentar negatif kepada Bang Rizky Bilar itu langsung disebut markona, para sahabat ya Mudah-mudahan tentunya kita selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Berikutnya kita lihat juga sebuah unggahan dari Indosiar Yang mana tentu Indosiar mengunggah sebuah postingan foto ketika lamaran Lesler Leslar ya, Yang dalam sebuah foto tersebut ada clue foto yang tentunya membuat kita semakin penasaran, para sahabat ya ada pertanyaan juga dalam postingan tersebut siapakah tamu spesial di nikahan Leslar? Tuh persahabat kita lihat bahwa dalam foto Les Bila tersebut ada tentunya foto anak pertama dari Rizky Billaryani Siuto Uto para sahabat, ya itu adalah tamu spesial di pernikahan Leslar nanti. Ada sebuah kalimat caption juga dituliskan Indosiar mengatakan Ada yang bisa tebak gak? Kira-kira siapa yang akan menjadi tamu paling spesial di pernikahannya Lesti dan Bilar? Kalau kalian Lestlan lover sejati sih sudah pasti tahu kan? Coba tebak ya di kolom komentar katanya Tentunya ada komentar dari Rizky Bilar di pas yang mengatakan Ed Cristiano mampir ya bang kalau lagi gak sibuk Tuh pas ya Tentunya Abang Bilar berharap Cristiano mampir di pernikahan Dedek Lesti dan Abang Bilar. Berikutnya kita lihat juga persahabat aduh spesial banget nih semalam tentunya sampai pagi. Meeting bersama Crazy Fast Indonesia The Movie Persahabat ya. Alhamdulillah banyak sekali tentunya proyek-proyek baru yang datang kepada idola kita. Mudah-mudahan dilancarkan dan disukseskan. Kita sebagai fans hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dalam postingan semua juga banyak sekali dukungan hingga respon yang sangat positif dari fans. Salah satunya dari akun eka 994 mengatakan, Masya Allah, Tabarakallah, semoga berkah dan bermanfaat. Selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Itulah salah satu respon yang sangat positif. Tentunya doa selalu diberikan kepada idola kita. Mudah-mudahan berkah dan dilancarkan semuanya. Keunggahan berikutnya para sahabat, ya, ada sebuah... Tentunya postingan komentar nih Dede Lesti bersahabat ya Walaupun dibalasnya dua hari tetap cute bersahabat ya Lesti menjawab tentunya komentar yang dituliskan oleh Abang Bilar Upload juga walaupun foto sendiri Masya Allah anak yang luar biasa nggak salah bisa begitu dicintai banyak orang Tuh bersahabat ya Tentunya Dede Lesti hanya bisa menjawab komentar Dengan Love, dua persahabat ya Perhatikan itu tanda cinta dan kasih sayang Dede LSD Kejora Berikutnya kita lihat juga persahabat ya Keunggahan EGS nya Rizky Bilar semalam Yang mana Rizky Bilar punya mainan baru nih persahabat ya Akhirnya kata Bang Bilar datang juga nih Mainan favorit dari Abang Bilar Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan semuanya dilancarkan Kita doakan nih persahabat ya Mudah-mudahan semua tidak ada halangan untuk rangkaian acara pernikahan, Abang Bilar, dan Dede Elastik Jorah. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya, mudah-mudahan ada kabar baik hari ini. Tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan kabar terbarunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang menunjukkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.